Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Memanggil suami dan istri dengan panggilan Abi Umi, bolehkah? Panggilan Abi dan Umi untuk suami istri bukan bertujuan makna asli Dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia seringkali seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan Umi yang berarti wahai ibuku Begitu juga dengan istrinya, kerap memanggilnya dengan panggilan Abi yang berarti ayahku Memang sebaiknya pasangan suami istri Memanggil pasangannya dengan panggilan yang baik Namun, apakah boleh seorang suami Memanggil istrinya dengan panggilan Umi dan si istri memanggil suaminya Abi Pendiri rumah Viki Indonesia Ustaz Ahmad Sarwat menjelaskan Panggilan seorang suami kepada istrinya Memang sangat banyak Bukan hanya kata Bunda, saja Tetapi semua variannya seperti mama atau ibu Demikian juga dengan panggilan seorang istri kepada suaminya seringkali dengan sebutan ayah, papa, bapak Menurut Ustaz Sarwat sebenarnya tidak ada yang terlarang dengan panggilan-panggilan seperti ini asalkan sudah menjadi kelaziman Tentu sama sekali tidak ada niat dari masing-masing pasangan untuk memposisikan suami atau istri dengan cara yang berbeda Maksudnya Ketika seorang istri memanggil suaminya dengan sebutan, ayah, tentu niatnya bukan menganggap suaminya sebagai ayahnya. Demikian juga sebaliknya. Sayangnya, menurut Ustaz Sarwat, ada panggilan yang agak lebih parah, lagi, yaitu panggilan istri kepada suaminya dengan sebutan, abi. Dan sebaliknya, panggilan suami kepada istrinya dengan sebutan, ungi. Ustadz Sarwat menyebut parah lantaran kata Abi bukan sekadar bermakna ayah, ia masih bersifat umum, tetapi sudah makrifah di dalamnya sudah ada penekanan bahwa yang dipanggil Abi adalah ayah saya. Maka ketika istri menyebut Abi artinya adalah ayah saya. Ketika suami menyebut Umi artinya adalah ibu saya. Di sini yang jadi sorotan adalah semangat menggunakan bahasa Arab yang agak kurang tepat mengenai sasaran. Masalahnya, Rasulullah SAW dan para sahabat yang orang Arab, sama sekali tidak pernah menyapa istri mereka dengan sebutan, umi. jelas Ustaz Sarwat dikutip dari rumah fikih. Menurut dia, para istri sahabat juga tidak pernah memanggil suami mereka dengan sapaan, abi karena suami mereka memang bukan ayah mereka, sebagaimana istri mereka bukan ibu mereka. Mereka tetap memanggil istri mereka dengan kata, um, tetapi bukan, Umi, kata Ustadz Sarwat. Sementara itu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanatnya dari Abu Tamimah Al-Juhaini, dia berkata, ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, Wahai Uhti, Lalu Rasulullah SAW berkata, apakah istrimu itu saudarimu? Beliau membencinya dan melarangnya. Hadits Riwayat Abu Daud Namun, hadits tersebut statusnya doif karena pada sanatnya ada rawi yang majul, tidak disebut namanya. Namun, berdasarkan penjelasan di atas, sebaiknya seorang suami tidak memanggil istrinya dengan panggilan Umi atau Uhti. Yang berarti wahai saudariku Demikian pula istri, sebaiknya tidak memanggil suaminya dengan panggilan, Abi, atau, Ahi Itulah tadi penjelasan terkait bolehkah memanggil Abi atau Umi untuk status suami dan istri Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita Amin Allahualambisawaf